Kali ini kami akan menganalisis full pertandingan sepak bola antara dua tim besar di negaranya masing-masing, yaitu Barcelona dari Spanyol dan melawan Inter Milan dari Italia. Ini formasi line up Barcelona untuk memudahkan analisis kita. Kita akan memberi tanda garis untuk ketiga pemain gelandang Barcelona Sehingga tiga pemain di atas garis adalah striker Barca Dan empat pemain yang ada di bawah garis gelandang adalah back Barca Begitu juga dengan pemain gelandang Inter Lima pemain gelandang Inter juga kita kasih garis sehingga dua pemain di depan garis gelandang adalah striker inter dan tiga pemain di belakang garis gelandang adalah back inter kita mulai analisisnya tip off babak pertama bola ke sisi kiri barcelona mencari celah bola kembali ke pertahanan barca dipepet dan dilanggar terpresi dua gelandang Barka dikunci gelandang Barka ini juga langsung dikunci ini juga lari mau menutup yang ini Pangan tiga gelandang barca terkunci. Ini juga lari mau nutut yang ini, umpan jauh. tempan ke Messi chrisman langsung ke keeper dari jarak jauh Conte teriak-teriak tiba-tiba Lautaro mengejutkan semua pemain barca dengan respon yang baik serta spring yang cepat Lautaro mengejar bola muntahan dari kemelut yang tidak terduga Dengan menjatuhkan diri untuk mengambil bola Dijadikan shoot yang mengejutkan kiper Barka Bola mengarah ke sudut gawang Barka Dan terjadi gol cepat Wilayah antara garis gelandang inter dan back di samping Wilayah gap ini biasanya adalah wilayah yang sangat rawan Karena wilayah gap biasanya digunakan para striker lawan untuk bergerak Sehingga semakin kecil wilayah gap maka semakin kecil wilayah striker untuk bergerak Dan sebaliknya semakin luas wilayah gap maka akan semakin leluasa striker lawan untuk bergerak kita akan mengamati beberapa banyak bola Barka yang bisa masuk gap Atau bisa melewati garis gelandang Inter Bola di sisi kiri wilayah Barka Umpan satu bola masuk di game Di pressing back Inter Hanya beberapa detik Bola di umpan keluar lagi dari gap Dribble bola dan sekarang bola kembali ke belakang umpan jauh ke kanan apa sekarang bisa masuk gap lagi dua kali masuk gap di tiap main inter mengepung back inter pressing terus sampai maju ke depan dan hanya sebentar bola keluar lagi dari gap di menit keempat Ketiga kalinya bola masuk Gap dikepung lagi hanya hitungan detik bola kembali keluar dari Gap bola turun ke bawah balik lagi gap, Beck langsung pressing maju sampai dapat Walaupun sampai harus menjatuhkan lawan Menit ke-6 Barka masih mencari celah untuk masuk gap Bola ke sisi kiri Barka umpan bola masuk gap ke lima. setelah kumpan langsung lari menang robos ke depan. umpan dikembalikan, tetapi umpan terlalu kencang dan tetap dikawal gelandang Inter yang ikut mundur. menit ke 7 empat pemain Barca berada di wilayah gap. umpan bola masuk ke gap enam. Sekali sentuh, umpan mantap, langsung back inter pressing Kali ini, pressingnya berhenti sejenak Sehingga pemain Barka dapat umpan ke depan Umpan bola masuk gap ke 7 kalinya 3 pemain Barka di gap Dan back center inter tinggal 2 karena satu sudah pressing dan masih tertinggal di depan ini kesempatan bagus buat Barca untuk mencetak gol pertama back center Inter tidak pressing dan umpan lambung dapat dijagalkan gelandang Inter yang ikut turun membantu pertahanan Inter langsung membarat selangan Barca pressing langsung di pertahanan Inter sendiri tapi dengan umpan sekali sentuh, Inter dapat lepas dengan mudah dari wrestling Barka. Serangan balik ini membahayakan. Tetapi dapat digagalkan. Masih di menit tujuh. Barka mencoba serang lagi. Bola belum bisa masuk gap bola di filter ini berbahaya sangat jelas bisa terjadi serangan balik yang mematikan terpaksa krisman menghentikan bola dan trading dari belakang tentu saja ini membuahkan kartu kuning buat krisman menit ke-8 Barca mencari celah depan lambung Bola masuk ke gap delapan kalinya, center back inter langsung pressing keluar pos sampai dapat, atau sampai bola diumpan. Tugas selesai, kembali ke posnya. Bola masuk until gap ke gap kesembilan kalinya, hanya dipantulkan saja. Bola kembali keluar dari gap Bola mau masuk kembali ke gap tapi dipotong Menit ke 9 Bola masih muter-muter mencari celah Bola masuk gap ke-9, pressing back center, battle, kumpan masuk ke gap 10, pressing back center hanya dipantulkan saja, bola diambil pemain inter, 2 menit setelahnya, yaitu di menit ke-11, Bola masih mencari celah, tetapi belum sempat masuk get. Barca membantu dari belakang, semakin mendekati gawang. Tapi umpan balik lagi ke belakang. Umpan jauh ke kanan, tetapi dipotong pemain geladang inter. Umpan jauh gagal. Masih di menit 11 akhir, striker Barkah yang di dalam jet langsung dikunci oleh Red Inter Inter. Bola pindah ke kanan, kembali lagi ke belakang. Bola masuk ke gap 11 langsung di pressing sampai dapat. Tidak dapat mengolah bola dalam wilayah gap, terpaksa harus mempan lagi ke target. jauh, langsung dipotong Umpan jauh gagal Bola di kaki Messi Sekarang Messi mencoba dribble masuk ke gap Terlalu banyak pemain inter dan sangat rapat berdekatan Dribble gagal Menit ke-13 Bola melewati garis gelandang Yang ke-12 Tetapi hanya kontrol kembali lagi keluar Garis gelandang Inter masih susah dilewati Setiap pemainnya sangat disiplin menjalankan perannya Saat bola turun, pertahanan Inter ikut naik secara bersamaan Dan saat bola kembali menyerang, pertahanan Inter secara bersamaan turun berlahan Bola Barca masih memutar mencari celah untuk menembus garis gelandang Inter Messi umpan ke sayap kanan Crossing dapat di oleh Crisman, walaupun bola tidak ke target Attack barca umpan crossing seperti ini baru sekali dilakukan selama 13 menit permainan Mungkin crossing seperti ini akan selalu digunakan barca di menit-menit berikutnya Menit ke-14 Termenguasai bola saat Inter attack, Barca langsung pressing sejak di Pertahanan Inter. 8 pemain Barca berada di daerah Pertahanan Inter, dilanggar untuk menghentikan attack Inter. Menit ke-15, Pressing Barca membuat semua pemain mengumpul kecuali satu pemain gelandang Inter yang berada di ujung garis kiri. Bola diumpan jauh ke pemain tersebut. Triple bola sampai ke tengah pertahanan Barca melakukan umpan yang sangat baik, turun tepat di kaki Lautaro, sangat berbahaya karena Lautaro bebas berhadapan langsung dengan Kiper Carsten. Kontrol bola terlalu jauh, gagal terjadi gol kedua buat ini.